Untuk persingkat waktu, kita langsung saja mengambil kesehatan Suara Capricorn di bulan November tahun 2020. Selanjutnya, kartu keuangan Suara Capricorn di bulan November tahun 2020. Selanjutnya, kartu-kartu pekerjaan Suara Capricorn di bulan November tahun 2020. Selanjutnya, kita akan mengambil kartu hubungan Asmara Suara Capricorn di bulan November tahun 2020. Jika kartu per kategori sudah kita dapatkan, kini saja kita mengambil kartu support energi yang dapatkan oleh seorang karyawan di bulan November tahun 2020. Pertama, support energi kepada kesehatan. Selanjutnya, support energi di dalam kategori keuangan. Selanjutnya, support energi dalam kategori kar dan pekerjaan. Selanjutnya, support energi dalam kategori hubungan asmara karyawan di bulan November tahun 2020.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 Secara umum Six of Swords ataupun enam pedang itu diartikan sebuah pengalaman hidup, sebuah perjalanan hidup, dan sebuah kelelahan yang didapatkan oleh seseorang dan tidak menunjukkan kepada orang yang ia sayangi meskipun keadaannya sedang down ataupun sedang terjatuh. Jadi disini menggambarkan untuk kesehatan seorang Capricorn di bulan November tahun 2020, kesehatannya sedang mengalami penurunan namun di satu sisi seorang Capricorn mencoba untuk menutupinya di depan orang yang ia sayangi. Apabila diberada di depan orang yang ia sayangi, ataupun keluarga, ia akan mencoba untuk tegar dan seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Namun, di belakang sebuah keluarga, seorang Capricorn sedang down, ataupun sedang mengalami penurunan kesehatan, yang dimana di sini seorang Capricorn kelelahan di dalam bekerja, yang dimana tujuannya untuk meningkatkan kehidupan dan mendapatkan kebahagiaan di dalam sebuah kehidupan di bulan November tahun 2020, dan untuk support energinya adalah. Naik opson secara umumnya, kenaik opson itu diartikan seseorang yang usianya di bawah 30 tahun. Jadi, di sini menggambarkan seorang Capricorn mendapatkan penurunan kesehatan di bulan November, di mana seorang Capricorn tidak akan menunjukkannya di depan orang yang ia sayangi, terutama keluarganya. Dan di sini, seorang sahabat Capricorn akan mendukung penuh tindakan Capricorn tersebut mana soal kaprekon mencoba menutupi kelelahan ataupun sedang daun di depan keluarga ataupun di depan orang yang ia sayangi Dan untuk kartu kesimpulannya adalah the Hermit Secara umum di Hermit itu diartikan mencari ketenangan diri, mencoba mendapatkan ketenangan pikiran, mencoba mendapatkan kebahagiaan meskipun mendapatkan halangan dan rintangan Jadi jika kartu Hermit kita gabungkan dengan kesehatan kaprekon di disini menggambarkan Seorang Capricorn mendapatkan penurunan kesehatan, di mana tujuannya adalah untuk kebahagiaan seorang keluarga ataupun kebahagiaan pasangan. Dan di sini, seorang rekan ataupun sahabat Capricorn mendukung seorang Capricorn atas tindakan yang ia lakukan, yaitu mencoba untuk tetap tegar di depan keluarganya ataupun di depan orang yang ia sayangi. Namun, di sini, keluarga merupakan tempat seseorang Capricorn untuk mendapatkan ketenangan jiwa dan ketenangan pikiran di bulan November tahun 2020 dan untuk kategori keuangan Capricorn adalah Hai pentakel ataupun delapan koin secara umum pentakel itu diartikan menikmati proses untuk mendapatkan keuangan dan menjalani sebuah pekerjaan sungguh-sungguh secara disiplin meskipun hasilnya belum dapat dipastikan oleh seorang Capricorn sendiri namun di sini seorang Capricorn berusaha untuk terus melakukan pekerjaan itu secara disiplin secara penuh tanggung jawab dan tidak jarang seorang Capricorn merupakan suatu sosok seseorang yang gigih di dalam bekerja untuk mendapatkan keuangan yang meningkat dan mendapatkan sebuah kehidupan yang lebih bagus lagi di bulan November tahun 2020 dan di sini tidak jarang Akibat seorang Capricorn bertujuan untuk meningkatkan keuangannya dengan memporsir tenaga Ataupun dengan melakukan suatu kegiatan bekerja yang berlebihan Ataupun mendapatkan istirahat yang kurang Sehingga di sini berdampak kesehatannya akan menurun Namun Capricorn tidak akan menunjukkan kepada orang yang ia sayangi Dan untuk kartu support energinya adalah King of Swords Secara mungkin of Swords itu sebagai seseorang yang sudah dewasa Ataupun yang sudah matang pikirannya dalam kategori ini adalah seseorang yang lebih tua dari Capricorn sendiri jadi di sini menggambarkan keuangan seorang Capricorn di bulan November seorang Capricorn tidak bisa memprediksikannya namun ia melakukan usahanya dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab yang dimana seorang Capricorn menerui tindakan dari seseorang yang lebih tua ataupun dari seseorang yang terlebih dahulu sukses di dalam kategori keuangan di bulan November tahun 2020 yang merupakan sahabat ataupun orang tua Capricorn sendiri dan jika kartu Herman kita gabungkan dengan kartu keuangan seorang Capricorn di sini, menggambarkan dengan melakukan suatu usaha dengan sungguh-sungguh yang bertujuan untuk meningkatkan keuangan, disitulah ketenangan diri ataupun ketenangan hati didapatkan oleh seorang Capricorn, yang dimana kegiatan ataupun yang dimana tindakan tersebut ia tiru ataupun ia coba mencontoh dari seseorang yang lebih tua dari seorang Capricorn yang sudah sukses pertama yang merupakan orang tua ataupun sahabat Capricorn sendiri dan untuk tukar-tukar pekerjaan sholat Capricorn adalah eight of one ataupun delapan tongkat. Secara umum eight of one itu diartikan tetap tekuni pekerjaan yang sekarang dan tetap lakukan seperti biasanya dan biarkan hasilnya akan datang di suatu masa ataupun di suatu waktu yang hasilnya di sini. Adalah hasil yang sangat maksimal, yang dimana menunjang keuangan serta kehidupan seseorang. Jadi, di sini untuk pekerjaan seorang Capricorn di bulan November, disarankan seorang Capricorn untuk tetap menekuni pekerjaannya yang sekarang dan tidak mencoba untuk berpindah ke lain hati ataupun berpindah ke lain pekerjaan, yang dimana dampaknya adalah mendapatkan penurunan karir keuangan di bulan November, dan disinilah disarankan seorang Capricorn untuk mempertahankan pekerjaannya yang sekarang dan mengerjakannya secara disiplin dan bersungguh-sungguh, karena di sini hasilnya akan ia dapatkan di suatu waktu dan di suatu masa, yang merupakan hasil yang sangat maksimal untuk menunjang keuangan, karir serta kehidupan seorang Capricorn di bulan November tahun 2020. Dan untuk support energinya adalah Queen of Cup. Secara umumnya, Queen of Cup itu diartikan seorang wanita yang sudah dewasa ataupun yang sudah matang pikirannya. Jadi di sini menggambarkan seorang Capricorn, tetap menempuni ataupun disarankan untuk melakukan pekerjaan seperti biasanya dan melakukan pekerjaan dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab yang dimana di sini seorang pasangan akan mendukung serta mensukur seorang aprikon di dalam kategori karya pekerjaan yang tujuannya adalah mendapatkan kehidupan yang lebih bagus lagi keuangan yang meningkat di bulan November tahun 2020. Dan jika kartu The kita gabungkan dengan kartu pekerjaan seorang Capricorn di sini menggambarkan, seorang Capricorn akan mendapatkan ketenangan hati dan pikiran di dalam bekerja, yang mana ia dapatkan dari seorang pasangan Capricorn di bulan November, yaitu pasangan seorang Capricorn yang berada di depan matanya saat ini. Dan untuk kartu hubungan asmara Capricorn di bulan November adalah Three of cup ataupun Tiga Piala. Secara umum, Tree of Cup itu diartikan ada indikasi orang ketiga di dalam suatu hubungan asmara yang dimana sini diprediksikan yang pertama adalah hubungan orang ketiga ataupun perselingkuhan yang kedua adalah mendapatkan keturunan Jadi di sini menggambarkan, untuk hubungan asmara seorang Capricorn di bulan November tahun 2020 mendapatkan dua prediksi, yang pertama adalah seorang Capricorn melakukan indikasi orang ketiga ataupun melakukan perselingkuhan bersama orang lain di belakang seorang pasangan dan disini seorang Capricorn akan membawa di waktu dan tidak akan menunjukkan gerak-gerak perselingkuhan di depan seorang pasangan. Dan prediksi yang kedua adalah seorang Capricorn akan mendapatkan keturunan di bulan November tahun 2020 bersama seorang pasangan. Dan untuk support energinya adalah page of one. Secara umum page of one itu diartikan seorang anak. Jadi di sini menggambarkan seorang Capricorn mendapatkan indikasi orang ketiga di bulan November tahun 2020 ataupun mendapatkan keturunan di bulan November tahun 2020 dan di sini mencolok kepada seorang Capricorn akan mendapatkan keturunan di bulan November tahun 2020 di mana disimbolkan dengan kartu Page of One dan jika kartu The Hermit kita gabungkan dengan hubungan asmara Capricorn di sini menggambarkan Seorang Capricorn mendapatkan ketenangan diri di dalam suatu hubungan asmara yang dimana seorang Capricorn berhasil mendapatkan keturunan ataupun menambah keturunan di bulan November tahun 2020. Dan untuk angka keberuntungan seorang Capricorn di bulan November adalah di angka 8, 88, 80, 83, dan 89. Baik, mungkin cukup sekian dari saya tentang ramalan Capricorn di bulan November. Semoga bermanfaat.